Saya pun atas dan yang orang dan ada. Untuk pada kuasa yang pada bersamaan konferensi pers kepada petugas lapas bahasa apa itu